Boregio Pochettino dukung langkah PSG pertahankan Kylian Mbappe Mauricio Pochettino menyebut kebijakan Paris Saint-Germain atau PSG untuk mempertahankan Kylian Mbappe sudah tepat sebab performa penyerang asal Prancis itu masih impresif. Real Madrid gagal memboyong Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu memilih bertahan di stadion Parc des Princes. Perpanjangan kontraknya pada musim panas ini membuat Mbappe menjadi pemain dengan gaji termahal sejagat. Konon dia meraup 1 juta pound sterling atau setara 18 miliar rupiah per pekan. Nominal itu merupakan buah drama tarik ulur Mbappe dengan manajemen PSG. Kesepakatan dengan gaji fantastis yang diterimanya sempat mengundang kontroversi. Namun, Pochettino menganggap langkah PSG itu sudah tepat. Pelatih asal Argentina itu menyebut Mbappe sebagai pemain yang tidak boleh dilepas oleh jawara Liga Perancis itu. PSG sudah melakukan segalanya untuk mempertahankan Kylian. Saya setuju dengan langkah mereka, saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia, kata Pochettino di Marka. Pochettino juga merasa sepantasnya PSG memaksimalkan kekayaan yang dimiliki untuk mempertahankan Bape, terlebih jika misi utamanya adalah merebut gelar Liga Champions. Saya pikir PSG dengan sumber daya yang dimiliki telah berhasil meyakinkannya untuk bertahan, Bungkas mantan juru taktik Tottenham Hotspur itu. Tidak hanya itu, PSG dianggap terlalu terobsesi dengan Liga Champions. Hal itu pula yang akhirnya membuat Pochettino dipecat, apalagi Las Parisians menganggap kompetisi domestik biasa saja. Real Madrid coba tikung Manchester United untuk transfer Fabian Ruiz Rencana Manchester United untuk Fabian Ruiz mungkin menemui kegagalan. Real Madrid dilaporkan turut mengejar tanda tangan gelandang Napoli tersebut. Ruiz merupakan salah satu pemain kunci Napoli. Sejak tiba di Napoli beberapa tahun lalu, ia menjadi pemain kunci di lini tengah Juan Partenope. Performa api Ruiz menarik perhatian Manchester United. Setan Merah ingin membuktikan jasa sang gelandang di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU punya pesaing berat untuk transfer ini. Mereka harus bersaing dengan Real Madrid untuk jasa sang gelandang. Real Madrid dilaporkan tertarik untuk mengunjungi jasa Ruiz. Meski mereka baru saja merekrut Orly Lencuameni di musim panas ini, ini disebabkan lini tengah Real Madrid sudah uzur, sehingga mereka mulai meremajakan lini tengah mereka. Itulah mengapa Ruiz dibidik oleh Real Madrid untuk menjadi generasi baru lini tengah mereka. Romano juga mengklaim bahwa ketertarikan Madrid terhadap Ruiz merupakan rekomendasi langsung dari Carlo Ancelotti. Ancelotti merupakan sosok yang membawa Ruiz ke Napoli. Ia sangat menyukai gaya bermain sang gelandang. Ia percaya pemain timnas Spanyol itu cocok untuk memperkuat lini tengah Madrid, jadi ia meminta manajemen El Real menuntaskan transfer ini contraro residena pali berakhir pada tahun 2022 mendatang. Jadi Madrid bisa menjadi sang pemain dengan harga yang terjangkau. Mereka dilaporkan bisa menebus sang gelandang di kisaran angka 40 juta euro di musim panas ini. Real Madrid cari striker, Jicarito nunggu di telepon. Real Madrid dikabarkan mencari striker baru untuk lapisi Karim Benzema. Cukarito bercanda, lagi tungguin panggilan telepon dari El Real. Real Madrid hanya menyisakan Karim Benzema di pos menyerang tengah. Luka Jovic sudah dilepas ke Fiorentina di musim panas ini. Diketahui pelatih Carlo Ancelotti sudah puas dengan squad yang ada. Muncul kabar Eden Hazard atau Rodrigo bisa saja dimainkan sebagai nine. Akan tetapi, bursa transfer musim panas masih akan dibuka sampai 1 September nanti. Kemungkinan Real Madrid cari striker baru masih terbuka lebar. Dilansir dari AS, ex-penyerang Real Madrid, Javier Hernandez yang biasa disapa Cikarito tahu akan hal itu. Cikarito malah bercanda, dirinya siap dipanggil Real Madrid lagi. Saya tahu kabar mereka mencari striker untuk lapisi Benzema. Mereka harus melepon saya, ujarnya sambil tertawa. Ya, Real Madrid adalah klub idaman orang-orang terlepas dari usia mereka, sembuhnya. Cikarito pernah berseragam Real Madrid pada 2014 hingga 2015 saat dipinjamkan dari Manchester United. Pemain asal Meksiko itu kemas 9 gol dan 9 asis dari 32 laga. Manila menilai Los Blancos masih akan jadi tim yang kuat di Eropa pada kompetisi musim 2022-2023. Rahasianya menurutnya, Madrid punya energi yang unik. Madrid punya prinsip tidak pernah menyerah, oleh sebab itu mereka terus lapar untuk jadi juara, terangnya. Real Madrid pun punya energi yang unik yang bersinergi dengan para supporter. Toto pemain berusia 34 tahun itu. Robert Lewandowski komentari Karim Benzema, salah satu pemain terbaik. Robert Lewandowski diprediksi akan terlibat persaingan ketat dengan Karim Benzema untuk gelar top skor La Liga 2022-2023. Namun, penyerang baru Barcelona itu tidak ingin terbebani dengan persaingan dengan Benzema. Lewandowski punya catatan gemilang saat masih membela Bayern Munchen. Setelah meraih semua gelar yang mungkin didapat bersama De Rotten, Lewandowski pindah ke Barcelona awal musim ini. Kepindahan Lewandowski ke Barcelona tak berjalan mulus. Hubungan dengan Bayern sempat memanas lewat komentar yang dilempar ke media. Namun, pada akhirnya Bayern sepakat untuk melepas pemain asal Polandia itu. Walau berstatus pendatang baru, Lewi diprediksi akan menantang Benzema untuk gelar top skor La Liga. Karim Benzema merebut gelar top skor La Liga musim 2021-2022 lalu. Pemain asal Prancis itu mencetak 27 gol, unggul jauh dari Iago Aspas yang berada di bawahnya dengan 18 gol. Musim ini Benzema punya Lewandowski sebagai pesaing gelar top skor. Benzema adalah pemain yang luar biasa. Dia menunjukkannya di Liga Champions musim terakhir. Apa yang dia lakukan pada duel mawar PSG, Chelsea, atau Man City? Bu Lewandowski pada ESPN. Benzema sudah, saya tidak tahu, 10 atau bahkan 12 tahun di La Liga. Dia tahu banyak tentang Liga ini, bahkan di Liga Champions. Benzema menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik, dan saya pikir itu sangat bagus untuk melihat begitu banyak striker bagus di La Liga. Ini akan menarik bagi fans, tegas Lewandowski.